Hai guys, uh, welcome back to my channel YouTube Rama Popsi. Uh, Oke, okay. di sini gue mau sedikit cerita dulu. Uh, jadi kemarin gue uh, dari Bekasi, gua jauh-jauh dari Bekasi datang ke Serang Banten. Kalian tahu buat nemuin siapa? Nah, ini dia, buat nemuin orang ini. Dan kemarin gua juga bagi kalian yang udah nonton videonya pasti kalian tahu waktu gua video callan sama dia dan gua janji bakalan datang dari Bekasi ke Serang dan gue tepatin janji itu gitu dan gue udah datang ke Serang Bekasi eh Serang Banten dan gue udah nyampe dan aku udah ketemu sama dan gue udah ketemu sama orangnya ini dia orangnya yang ada di video itu gimana? mana? Kamu nggak kangen gitu? Enggak. Hah? Nggak. Kamu enggak kangen? Enggak apa? Nggak gitu. hmm? enggak gitu? Nah, ternyata tengah tadi nggak kangen gue ya. dan gue kemarin dari dari Bekasi ke Serang itu sekitar tiga jam ya tiga jam naik bus dan gue nyampe sore di Bekasi sekarang nah, gue cari gua cari tempat nginap dulu nah besoknya baru gue ketemu sama ini orang jadi gimana nih kalian mau nanya apa sama dia atau gue harus balikan lagi sama dia atau gimana gitu jadi kita udah udah berapa lama nggak ketemu si <San> ini kita udah berapa lama nggak ketemu? Maret ya maret oh, april bulan gue dan kemudian semester soalnya dia eh, gue di Bekasi dan dia pulang ke Serang nah gue berjalan aku nggak putusin dia ya dia yang putusin ya ya dia yang mutusin yang nggak mau ada erang ya karena gini ya gue sedikit trauma sih dengan yang namanya LDR ya gue jujur gue trauma dengan yang namanya LDR gitu soalnya gini soalnya gini yang jauh yang dekat aja bisa selingkuh dulu apa apalagi yang jauh bisa boking <laughs> enam bulan kita nggak ketemu ya. Iya. Tapi benar ya kata orang ya, kalau mantan itu kalau mantan itu kata orang kalau kalau udah jadi mantan itu tambah cantik gitu, kata orang. Ternyata iya. benar gitu. cuma kata orang. Iya, kata, orang. kata kamu. Ini <tuh> kata orang katanya. kata kata diam. Tapi sumpah ya. Eh. nih aku mau nanya gimana rasanya di sini. Diserang. Banten lah. Ya. Di Serang tuh Serang, Serang. Ya. serang. Yeah. serang tuh serang. adem, adem, enggak panas. Enggak kayak di Bekasi, enggak kayak di Padang juga panas gitu. Ya, sini. Kalau di Bekasi tuh adem, suasananya enak, rame. <tuk> uh, <tuk> <tuk> makanannya juga banyak di enak-enak. Kamu mau kamu apa gitu? mau bilang sesuatu udah lama enggak ketemu nih. Kenapa ya? Apa ya? Aku mau nanya. Apa? Ini nanya. Mau nanya. nanya apa sih? Kamu masih jawab. Mau nanya apa? Kamu masih sayang sama aku? Katanya, Pertanyaannya gini. Kamu masih sayang aku enggak? Pertanyaannya gitu. Karena gini ya, karena e, kalau udah sayang sih sama seseorang itu enggak gampang itu loh untuk Uh, merubah rasa sayang itu ya kalau abang balikin ketanyaannya gimana? kamu masih sayang ga sama abang? iya itu aja belum dijawab, aku balik nanya Iya, artinya bisa dong ya kan kan nak, aku dulu tuh yang nanya kamu ya kamu jawab dulu, nanti kan kalau kamu nanya aku jawab ya kalau masih sayang iya jantel bro, jantel jantan nih aku ini ya iya masih sayang <laughs> ya kamu gimana? kamu sayang abang iya sayang dong <laughs> slebel <laughs> kaya dia ya dan rumah yang lama ya udah 6 bulan 6 bulan, bulan udah pisah dan jujur dari kita pisah pertama ya dari gue pisah pertama sama dia gue udah harus kontak dia sumpah aku kontak uh, di tiktok juga gak aktif ig juga gak, facebook apalagi ya nah, tiba-tiba gue inget dia dan kalian pasti tahu yang udah nonton videonya pasti kalian tahu ceritanya kayak gimana video 10 menit gitu loh karena rencananya gue mau dua atau tiga hari di Banten di Serang, nah baru bul bakalan pulang lagi ke Bekasi kerja lagi oh. gitu. <laughs> atau enggak kita bawa aja dia ke Padang gitu. Gimana? Eh. Kita bawa ke Padang, terus nggak nggak bangkal nggak ke kesini lagi gitu? Kok oh, enggak? Bawa ke Padang? Jauh? Ah. Boleh kan ke Padang, tapi balik. Ya, boleh ke Padang, tapi di Padang dulu sekitar 1-2 tahun 1 tahun atau 2 tahun kita ke Bekasi lagi Gak lama-lama Ya lama lah. -2 bulan aja Ya terlalu sentar, Kalau sebulan lama? Ya enggak, ah, masa lama Setahun tuh lama, cuma 360 hari ya kan? Ya lama kan guys <laughs> Menurut kalian nih Kalau setahun dua tahun itu memang emang bentar Lama itu bentar kalau zaman sekarang tuh setahun dua tahun tuh bentar ya kan hehehe ah aku mau ngasih tahu ya dia datangkan ke sini ke Banten itu beneran datang ke rumah aku datang ke rumah aku ya ke rumah aku tuh jadi cowok kan tuh kalau, ya. kalau kalau, kalau Banten itu kan luas ya luas jadi kalau aku mah bukan di kotanya gitu. Kalian pasti tahu ya kalau nggak tahu kalau pengen tahu ada sih yang e, wisata Bukit Tua Itu situ pengaku. Ya. Terin. Aku Ya, sebagai cowok kita harus nepatin bisa, harus nepatin janji gitu. Gua janji enggak bakalan datang ke Serang. Nah, dan gua sebelum, itu baklat itu. Lalu kita mau pisah. Ya, ya, aku ke Bekasi, aku ke Kangra di video kok di video kan juga ngomong kan aku bakalan datang nanti ke Serang, tapi cari waktu dibutuh gitu. Tu waktu itu kan waktu itu aku ingin apa ya? Lalu aku abang, aku nanti kerja ke Bekasi kalau ada dulu, kita balik lagi. Jadi bilang ehm, abang mau, mau ke sana nih mau ke tempat tamu, nggak hanya. Main. Main. Apa gitu ke Bekasi aku nggak jadi, akhirnya dia yang kesini yang pilih. Perhatikan hal. Ya berarti kan gue udah nepatin janji gua sebagai cowok gitu ya. Kan? Iya. Kan? Besok, besok Besok besok keluar pulang karena udah tiga hari di sini. Jadi besok ee, mau kerja lagi, besok mau berangkat lagi ke Bekasi. Semoga berangkat -berang selamat sampai tujuan ya. Oke. Okay. Dan bagi teman-teman yang udah support video gua, terima kasih banyak dan sekarang gue udah nepatin janji gua gua udah datang ke Bekasi makasih sebanyak komentar-komentar dari ya, teman-teman semua makasih bagi kalian suka channel aku jangan lupa like, comment dan subscribe dan share ke teman-teman semuanya agar kalian tahu story my love. Oke okay. kita kita cerita pendapatnya dari kalian apa kita bisa balik lagi apa enggak gitu ya kan kita belum belum balik lagi belum. Bagi teman-teman yang mau uh, apa ada jawabannya ada, atau ada solusinya, ditulis <diket> di, aja di kolom komentar ya, oke? Okay. See you bye, kita bakal bikin video lagi. Oke. Okay.